burung tegukur. Lagi goyang domret tuh guys. Iya. Iya. Iya. Mau disut tapi jaraknya terlalu jauh ya. Jadi biar kita tunggu saja dia mendekat. Oke, lanjut. Guys, saya target di sana burung tegukur. Oke okay guys, alhamdulillah, kita bisa alamin poinnya guys, poin dulu guys, saatnya jemput poin. Der, oke okay. uh, uh, uh. masih terbang, masih dia masih terbang guys. Alhamdulillah, poinnya masih kena guys. Alhamdulillah, kita nyanggung di sana guys. Oke, okay. masih rejeki guys, dia masih menggepak-gepak, masih mau terbang guys. Oke, okay. lanjut. Mudah-mudahan ada poin lagi guys. Saksikan terus kelanjutannya terbang tapi jatuh di sana guys ini yang kita suka tadi guys alhamdulillah poin juga guys alhamdulillah poin kedua pagi ini alhamdulillah tadi jaraknya dekat sekali jaraknya dekat sekali guys dia sempat terbang dari sana, Dia terbang dan jatuh di situ. Oke, okay, poin kedua, alhamdulillah, poin di pagi hari, guys. Oke, okay, buat teman-teman, sobat, hunting dimanapun berada, terima kasih banyak yang sudah support channel saya. Mudah-mudahan sehat selalu, ya sehat dan sukses selalu terima kasih banyak oke okay, kita lanjut ya guys mudah-mudahan masih ada poin dia bunyi di sekitar situ lagi masih banyak di situ cuma dia belum mau mendekat mudah-mudahan nanti dia mau mendekati guys Oke okay, next Oke teman-teman kayaknya hunting kali ini saya cukupan sampai di sini dulu ya soalnya hari juga udah siang dan juga target juga sudah tidak mau mendekat lagi mungkin karena sudah siang ya mudah-mudahan hari-hari besok saya bisa hunting lagi bisa menghibur sobat-sobat sekalian dan untuk hari ini Alhamdulillah dapat dua poin ya, dua poin burung terkukur di spot andalan ini. Semoga hari-hari besok kita bisa hunting lagi ya. Oke buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel saya. Oke, terima kasih banyak. Salam satu laras.